karakter seni mas seni hasil hasil karya alam uh, ya. Tapi, ya, tapi kita perlu memberi sentuhan ini sekemputi bahan sekemputi nih ini berbagai wilayah nih bahan mentahnya Jadi super semua ini. Ini boneka. Fosil fosil. Kalau masih mentah sih kelihatannya biasa, tapi udah disulap di tangan seni, wah. geleng gyaleng. Masakan. Masakan orang asli kan. Orang mana? Masih bertahan di karakter asli, jadi nggak ini, nggak main upir karakterasi ini yang di luar, ini yang di dalam pusat banyak cuma sampel yang di luar ngotong, enggak sembarang ngotong enggak sembarang ngotong biar aku berdiri keong ini gak peska anakku orang kawai, maksudnya Maksud kan Itu luar biasa dan ngeri saya Mas Makannya tak sama Gula Sekarang terpendam Mas mas ini Aku tapi nggak boleh naik ke luar pasar ini kan pasar untuk ala kasar naik ke luar pasar ini dianggap ketemu sesuai kalau tapi maksudnya ya beton kasar sih tapi pasarnya gitu oh. harus halus kan beton nah ini sang pengrajin ya luar biasa mas kado pun sang pengrajin karyanya best jadi cemplong ya nggak salah salam nih carinya Wow, ini kita collector kolektor, gila, nanti gilang gilang gilang gilang gilang gilang Enggak semudah ini, kuliahan orang ini Ini masa. Ini kursinya ini, ini kalau yang... ini tuh dibikin bangku ini nah, Ini enggak, ini Itu loh mas berasal, jadi kan begini Ini kaku mau nangku kursi lho Wah, wala... Iya, ini bangku terminal kan mungkin... Kursi terminal jelas kursinya harga lokal loh, tapi kualitas internasional ya mas ya Duh. asli tanganmu sih fosil asli alami nah ukiran, biasanya kan ukiran biasanya gue disulap disulap deh ukiran, nah ini kan Maksudnya, asli di... alami Maksudnya, aku ngesergia banget deh lan oh, tongkan. Oh, ya, bicara soal karakter. Menang bertahan karakter napa? Anu, alam napa emang enten unsur napane, Sesuai anu nek anu, anu, anu, anu. nih, suka, oh enggak. Karakter seni, Mas. Seni hasil hasil karya oh, alam. Ah, ya. Tapi kita perlu memberi sentuhan supaya mempertegas, mempertegas karakter. Karakter seseorang ini bisa kelihatan dari pengolahan tonggak itu sendiri. Satu, saya tidak mengesampingkan penghasilan ianya. Yang jelas, saya tidak, belum mau mengeluarkan tonggak akar di atas. Itu termasuk salah satu pantangan, Mas? Jenengan, ya? Enggak. Cuman, Menurut hati, sempit, burung-burung isol Burung isol, burung isol Berarti bicara soal karakter, jenenganan kan ya? Bertahan karakter alam cuma dipertegas, dipertegas, nah, dipertegas, katanya? dipertegas, dipertegas Kesannya lu yang mantap, katanya Bertahan di karakter Manusia alam Manusia harus ikut campur tangan yeah. dengan alat tapi jangan merusak Cuma sekedar memperindah Di rumah satu enggak itu, pokoknya, oh iya aku dateng yapek Walaupun dia tidak bisa bicara okay pribadi. Niki, kulo sempat mengalami kesulitan. Di mana kemalahan? Sempat mengalami kesulitan. Proses dong, kalian apa proses ano nih? Proses, proses pekerjaan, pengerjaan. Bukan si apa di landasi tayon, dah ada sistemistik nggak? Cuman seperti naik uwek, iko kau minta cabut, doa tak beredar, kijau tak ob, tak Tapi di harus dilihat kan kesannya kan rati simbel. tuhan mas simpel tapi Ini kan tak berisentuhan. Mengenyawon nah, si kelasnya sepele. Nah, tapi ini kan. Manusia singgah ini, singgah kursinya. Nah, yang itu. Ini cuma buat ini pelengkapnya. memberi sentuhan Manusia itu campur. <tuh> karakter alam ya hampir fosil semua bantangnya ini sudah sudah ngasih pendapat mas mas yang mana-mana apa sih yang mana-mana saya bunuhi kujungnya meja iya oke, yang ngumit biasanya ini rata-rata ini sementer-sementer ini meja sementer. ini amit aku juga orang menggurui enggak dikatakan aku kisah orang Benar-benar ketindakan pun enggak Cuman selama ini kan Orang itu berburu korsi mas Sebenarnya ini cuman Yang filosofi <tuh> Status, yeah. korsi ini status Gila ya, ya, si, ya, si. ya, mas Letak sayang ini mas Ya biar waktu Waktu peduk, kerana cacat ini ya. Tapi akhirnya manusia memberi Untuk antara hmm. ini posisi samendongan ini masih basah kok pun garing itu Tengok jadi rungkai teng. itu ya maksudnya bisa ngeluktongan iiii itu sebenarnya sebagian kan jati kan masih-masih walaupun main satu kabiem katanya pekulit oh iya iya jadi jati walaupun siti tetep kure tetep metu batang tangkai iya oh, yeah. oh no. iya iya iya loh ngesar kok banyak luar biasa ya <laughs> aku ngomong, mas Di contoh yang saudara kayak gini lo mulai enak kayak gede banget 2 meteran Jadi, 2 meteran. Ini, gede. ini kan kalau video kita tahu tapi gede banget karena omah-omah joglo tuh, ya kita tahu gede Pasangan ini asli alami gulera sempurna ya. benar dan Rusia ya. makanya cukup mas, jadi untuk apa ya aku rapati pam ya Jadi apa nih ini ini Total keliling total fosil tak apa, proses loh. aku kursi Kursi orsi,orsi lah. kayak apa mas? tidak misalnya di sebelah lebih ini lebih kering. ini paling kayak paus. Nika. seperti paus. jadi kan khusus jati ya, mas? iya jati, jati. Sono main, Tentang, Yo, okay, sing, manu, mas. sono mau main untuk sono? ya ngano mas Ya, <laughs> hmm. saya koneksi, saya pasti bayangkan Nah, soalnya kan menang, menang karakter, <laughs> karakter motif yang aneh Apa nah, mas? pihak nah, aku secara pribadi Yang jatih ratu kayu kok Gye. Filosofi ini nah. Saat ini lagi bumi Yang jatih ini jatih, tak umpih Ini orangnya <laughs> gimana ini? Lagi bumi Lagi bunga akhir-akhir oh, ini yang anu akhir-akhir ini. Oh, kan, ini, ya. ini, akhir -akhir ini. Padahal banyak yang menyarankan Cukara, siapapun. Yang jauh, yang lalu, tak bisa, bisa, mas, bisa berkata-kata. Ya, bisa berkata-kata masuk ke api ya? ya. alami karakter alam kerjaan bertanggah ini kerjaan kerjaan nih mainnya amplas mainnya motif-motif ya. nah, alami kayaknya kayaknya artis-artis teman mantap tenang, mantap ya bahannya pilihan, Kak. Enggak kaleng-kaleng, pemirsa. -kaleng, bahannya. Ini kira goreng gede dari Jinjo Gunan loh ya. Gunan ana. Nggak Enggak kaleng-kaleng. Masih, sih. Baik pemirsa, berhubung ini waktunya makin ada nih proses, Mas saya itu masa mulu aku nggak mulu cukup sekian jejak masa lalu belik ini review di tempat pengrajin tunggak jati akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm.